I'm going 1 Bukit Barisan Majan TNI Ahmad Daniel Jardin bersama ratusan peserta Offroad Adventure berpetualang menjelajahi kawasan wisata Bukit Barisan Provinsi Sumatera Utara Kesuksesan event bergensi itu atas dukungan kerjasama Kodam Satu Bukit Barisan dengan berbagai instansi yang terkait Offroad Adventure yang penuh dengan tantangan tersebut diikuti sebanyak 15 tim dari Pengda IOS Sumut Riau, Sumbar, Kepri, Aceh, Jambi, Bengkulu, Sumsel, dan Jawa dengan finis di puncak 2000 Siosar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada Minggu 4 September 2022 Panglima Kodam 1 Bukit Barisan, Mayjen TNI Ahmad Daniel Chapin mengatakan olahraga offroad ini diharapkan dapat menjadi objek pemikat para pengunjung wisatawan sambil menikmati keindahan wisata yang ada di Sumatera Utara Selain itu, menurut Jenderal Lulusan Terbaik Akmil 90 Berdarah Kopassus tersebut, Offroad Adventure sebagai alternatif dapat dijadikan angkutan darat yang bisa membantu bagi yang membutuhkan pertolongan dalam keadaan darurat atau emergensi. Kita berharap apa yang sudah berjalan ini dapat kita uh, lanjutkan dengan kegiatan-kegiatan lainnya, Kemudian juga ini bagian dari upaya kita untuk uh, mencintai alam, melindungi alam yang ada, Offroad harus selalu uh, menjaga keasrian alam yang kita lalui. Pangdam Mayjen TNI Ahmad Daniel Cardin juga mengharapkan dengan terselenggaranya event ini, selain dapat meningkatkan kembali olahraga offroad, diharapkan juga dapat menjalin silaturahmi di kalangan para pecintanya. Terlebih outputnya yang diharapkan dapat menjadi objek pemikat para wisatawan daerah maupun mancanegara untuk mengunjungi wisata yang ada di Sumatera Utara Sehingga para wisatawan dapat berpetualang sambil menikmati keindahan wisata Indonesia khususnya di Sumatera Utara